ya ampun line up indonesia lawan filipin udah keluar banyak yang iri cok. banyak yang iri co kayak yang pilih gpx itu lagu itu di Anak muda zaman sekarang tuh kadang udah kurang dimengerti cok otaknya. miring semua, anjing mening jadi orang tua. Oh. Main Yisunshin pake lagu DJ badak. Apa nyambungnya cok? Woi! Otak itu loh cok taruh oh, taruh di sekil cok. Otak tuh jangan taruh di pantat anjing. Apa hubungannya cok Main Yisunshin sama DJ Lambada? lu aja gak ngerti pasifnya apa sih tuh apa ya Tuhan ya Tuhan ya, bahwas, nice, nice. kalian mau tahu guys winrateku right season ini sembilan puluh lima persen itu pun kalah sekali gara-gara gua pakai Arif. dan itu hampir menang bro hampir sumpah cuma tuh udah ting ting ting ting ting <laughs> Jauh. coba kalau ting, ting ah menang dua puluh game pasti 20 ke hima murid lima persen iri iri iri goblok kalian kalian pasti ini lagi ada di kantor kan lagi bolos gitu kan Kalau enggak lagi kerja di bank itu kan targetnya udah selesai gitu kan terus nyantai-nyantai digaji digaji digaji kosong goblok goblok ya digaji apa digaji buta tahu enggak Nontonin gua, kublok, kublok. Cuma itu, titip absen, biar ngobrol gaji bulanannya. Terus, ngobrol ngobrol ngobrol ngobrol ngobrol ngobrol ngobrol Ngoblok. ngobrol ngobrol ngobrol ngobrol terus ngobrol di di ngobrol ngobrol ngobrol ngobrol ngobrol ngobrol ada orang aku. Oh, halal Cina, ya ampun, tak aku, aku nanti jalan aku butuh hyper ini timer. Ngekejar. Gua takut anjing ada yang ada yang mau bunuh gua, cok. Plexin. Sekuat kata Funi mau ganti. Mereka tuh udah bisa lo ganti jadi jpx tuh. Mereka yang buat nama sendiri anjing, basreng. Oke, mulai belajar oh off jam gabi oh, oh off oh. oh, of jam gabi ngerti gabi oh FTV baru oh ngerti follow Gabby, masa gue follow sih? kayaknya gak follow anjing ngapain gue follow tuh? 4 mereka gak guys ya? ampun gue gak follow anjing apaan coba? follow dari tuh nih Nih kurang jelas, kurang jelas ya. Nih display capture nih. Ini loh kau cok cow. banget kalian. Nih motiv ini lah cok Seolah-olah gua jadi, gua jadi kelihatan jadi apa namanya? Gua jadi kelihatan jadi itu cok, jadi apa? Jadi itu cok apa gendet anjing? Ini dikasih Iwan su makasih Iwan Su gacanya. Ori, kok oh, baru di follow? mana ada gua follow anjing, anjing, ngapain Jok? Terus gua harus ngapain kalau lu nggak follow? Ya udah nonton gua, Goblok! Nonton nonton Javi ya, nonton nonton cewek, sukanya nonton sinetron FTV. Oh. <laughs> eh, ap, eh, gua, gua mau bikin FTV aja, guys. Sama mama, kayaknya gua FTV sama siapa ya, guys? Ya, gua belum punya FTV, bro. Gua kalau gua FTVan, gua your team, gua FTVan, jadi gua hilang gua... anjir. titik lu sama siapa? Malaysia? Nesya? Nesya, Cok, Nesya tuh galak banget anjir Sama ele! SIH! Emang kena kok sama <risa> ele eh? yuk? Hah? Aduh The enemy is banning Tuh, aku kalau FTV ambil ele, penontonku bukannya naik Cok, malah turun mba cingan <tuk> uh... Karena apa oh. yuk? Kenapa kalau sama, -sama ele? <tuk> e e ya lu dengerin aja suaranya Apa kuncok? Aku yuk Semprang banget tadi. Uh -huh. Kutukan last game, lihat aja. Lu ngomong kutukan last game, kita lihat guys ya. Kita lihat apakah bakal kutukan last game. Your team is banning. Orang besar, Muka gua gua besarin dah. Okay. Ini ya guys ya. Oke okay ya. Okay. Last loss, last loss nah sekarang enak nih gue las camp gue pakai cola kita las camp kita bakal pakai cola ya guys ya kita udah menemukan hyper yang bagus Disini. The enemy is banning. Nah ini kalau kalian masuk sih. A punch for a punch. Ya. Your team is banning. Ya ampun, lineup Indonesia lawan Filipin udah keluar ada pas coljo. Itu apa sih kok? The enemy is picking. Bebek, aku gak ngeband, guys. Ya ampun, banyak yang iri, cok. Banyak yang iri, cok. Yang kepilih GPX, Kup Dipilih sama Moonton. Eh, uh, iri, iri <sukur> bilang, bos <hiss> <sukur> nah, kenapa, Boy? Esport <sukur> baru, tapi langsung dipilih Moonton. Oh, like, The enemy is picking. The world is yours. <laughs> <laughs> Experience Cuek, cuek. Apa cuek? Mayan, cuan. iya. Ya, apa Mas Dian dimana di live lu? Iya Mas Dian nggak pernah masuk ke live, gue memang cantik warning. <laughs> Among the planes exists the equilibrium which I was made for. Muntun di soko siap? Siap siap. Settingan mau naikin GPX, omok oh, mau, mau tuh buat tunjukin chatnya, muntut yang aja. Kadang-kadang kalian tuh otak-otak, otak, otak, otak Cikijo. The enemy is begging. Nanti gua tunjukin chatnya diomong, e, itu editan-editan. Okay, pak <laughs> uh. Time. Mana dasar Yuracus? lah itu privasi, jangan-jangan Team is picking itu privasi, bos